Hai hai hai Kebun binatang memang sudah menjadi salah satu tempat favorit untuk berwisata Selain karena menghibur Kebun binatang juga menjadi tempat wisata edukasi Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Bisa mengenal berbagai macam hewan yang jarang ditemui di sana Tak heran jika banyak keluarga yang memilih tempat ini sebagai tujuan wisata Namun perlu diingat meski para hewan di kebun binatang ada di dalam kandang mereka kita harus tetap waspada ya. Namanya juga binatang. Seringkali kehilangan kontrol dan menjadi liar saat ia merasa ada gangguan atau sedang merasa kelaparan. Bahkan beberapa kejadian mengerikan juga pernah terjadi di kebun binatang. Mulai dari diterkam harimau sampai diinjak gajah. Waduh. Seperti sebuah kejadian yang bikin kebun binatang satu ini ditutup nih. Karena membiarkan seekor harimau tersesat ke kandang singa mati akibat perkelahian dengan tiga kucing besar. Dalam rekaman kejadian yang mengerikan itu, dapat dilihat masing-masing seekor singa menjepit bagian tubuh harimau yang berbeda dengan rahangnya yang kuat, satu di lehernya dan yang lainnya di pantatnya, saat mereka mengelilingi harimau yang kalah jumlah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada akhir video, terlihat penjaga di Yibin Wild Animal World di Provinsi Sichuan, China, mengendarai truk ke kucing raksasa itu, dan mereka berulang kali membunyikan klakson kendaraan. Meskipun mereka bermaksud menghentikan pemandangan yang mengerikan itu, mereka akhirnya menabrak binatang-binatang perkasa dengan roda depan. Kebun binatang mengkonfirmasi bahwa harimau itu mati pada malam yang sama akibat serangan di keroyok singa. Hewan-hewan tersebut dilaporkan dibesarkan di area free range di Taman Margasatwa, singa dan harimau yang dipisahkan di kandang yang berbeda. Menurut saksi mata, kejadian tersebut disebabkan oleh hewan yang melintasi batas. Para warganet di media sosial pun mempertanyakan, mengapa harimau dan singa yang agung diizinkan berada di area yang sama? Memang kedua hewan ini masih berkerabat, tetapi mereka memiliki perbedaan besar dalam kebiasaan hidup dan temperamen. Jadi menyatukan keduanya kemungkinan besar akan menyebabkan pertumpahan darah. Namun ada juga waktu di mana mereka bisa disatukan. Ya, harimau dan singa paling sering dipasangkan bersama di sirkus. Tetapi, Taman Margasatwa mengklaim itu sudah biasa di kebun binatang di seluruh dunia. Yibin Wat Love World mengumumkan bahwa kawasan bebas harimau Siberia telah ditangguhkan. Itu terjadi setelah seekor harimau membunuh seekor anjing, dan melukai seorang pria ketika melarikan diri dari kandangnya di sebuah peternakan swasta di Afrika Selatan. Pihak berwenang pun sekarang masih mencari harimau Benggala betina yang berusia 8 tahun setelah insiden di dekat Johannesburg. Anggota forum kepolisian sempat mengklaim harimau itu melarikan diri setelah orang tak dikenal memotong pagar kandang. Harimau itu kemudian menyerang seorang pria, dua anjing dan seekor rusa yang dipelihara di peternakan yang sama.